Berkuda di alam terbuka merupakan keasekan tersendiri bagi kita, bisa menaiki kuda dengan tenang adalah kebanggaan kita, dan akan kita ceritakan terus menerus pengalaman tersebut.